Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dedi dari Derosa Auto. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan menengahkan video-video Derosa. Saya ucapkan terima kasih alhamdulillah. Semoga sobat-sobat semua senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah dan senantiasa juga diberikan rezeki yang berlimpah. Nah, teman-teman pada kesempatan ini saya mampir lagi ke showroomnya Gudang motor udah dari dan motor sudah menjadi suatu kebutuhan primer, dimana menjadi alat transportasi yang sangat efisien, yang sangat menunjang untuk mobilitas pekerjaan maupun aktivitas keseharian. Nah, pada kesempatan ini kami ingin mereview gudang soro motor, yang dimana motor serta harganya sangat merekomendasi seperti apa harganya, motornya, tanpa basa-basi, kita langsung. Go, kita langsung ya, jangan skip-skip. Kita ke udah dari sebagai ownernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pak nih. udah nih. Iya, ya, makin lama ya. subhanallah. makin ramai ya, ya. Rame lagi nih. Ada dikit-dikit, Pak. <tang> ada dikit-dikit ya, sebenarnya ya. lagi kosong ya. Lagi kosong, ada berapa unit sekarang? Uda? sekarang kayak ya, tinggal tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, Nah tuh teman-teman stoknya lumayan harganya Insya Allah bisa merekomendasi buat teman-teman kita cek satu persatu motornya harganya Insya Allah bener-bener kena banget buat teman-teman yang membutuhkan motor roda 2 Nah udah kita mulai ya deh ya. Ya Bismillahirrahmanirrahim teman-teman jadi skip skip ya. Ini motor pecek nih dah. tahun berapa nih dah? 2018 pak. 2018. Ya. Nah berplat genap untuk pajaknya di bulan Maret 2023. Ya, Mepet, ya, Mepet ya? ya pak ya. A -a. Untuk alamat SMK di daerah Jakarta Pusat ya Iya. Perorangan ya da? Perorangan. Kilometernya dah. Kilometernya lumayan itu. Lumayan ya. Tujuh puluh ribu. Tujuh puluh ribuan. Ya. Oh lumayan ya dah. Ya, lumayan, mal masih masih bagus. Tahun 2020. 2018. Hmm. Berapa tidak? Dua tiga dua ratus. Dua puluh tiga. Dua ratus. Dua ratus. Nah di udah nih spesialis bajongan. Ya, ya bisa dibajong, bisa diketeng bisa gak dibajong, semuanya bisa dibajong, terbajong enggak ya. ya? Enggak ah, semua terketeng, ya. bajong, Maksudnya yang udah agak keras kita paling keteng temunya Betul, ah. tapi paling tidak udah harga gak... masih kita masih ada yang mau dibajong ya tetap kita bajong. Betul, ya paling tidak udah enggak ngambil banyak ya nah. ya. sedikit dikit-dikit aja. Heeh, dikit berputar. Ya teman-teman, di sini motonya udah Dikit asal lancar, iya, betul. Amin. Yuk kita buktiin, omongannya udah, dikit mm -hmm. asal lancar. Mm -hmm. Ini apalagi nih dah, vario, vario tahun dua ribu delapan belas. tipenya dah? Tipenya S CBSIS, idling stop, udah idling, idling stop, stop. Ya. idling stop. Plat F ya dah. Plan F. F mana nih? Kabupaten. Kabupaten ya, Bogor mm -hmm. ya. Plat ganjil, yep. pajaknya di bulan sebelas hidup-hidup November. Mm -hmm. Wow. Dua ribu delapan belas. Delapan belas. Berapa dah? Dua lima, eh dua lima, lima belas, lima ratus, lima belas, lima ratus, dua ribu delapan belas, dua ribu delapan belas. Masih kurang dah, ya, dah. Goyang dikit bisa, goyang dikit bisa hmm. itu teman-teman ya, masih bisa goyang dikit. Hmm. ini yang idling stop ya. Hmm. Nah, ini apa lagi nih? Dah, Vario, Vario lagi satu dua lima, satu dua lima. Tahun berapa nih? Dah dua 2000... ribu. 13 2013 plat hmm. F kabupaten Kabupaten juga plat hmm. genap teman-teman pajaknya di bulan Februari 2023 2023 ya. mati nih baru nih ya mati baru, baru mati, sekali doang sekali hmm. Atau sama perorangan kondisinya sama paling ganti ban doang ya Iya Ban -ba, apa kondisi mesin gimana Mesin bagus Mesin bagus ya Berapa ya. dah 8 juta 200 8 200, 8 ,200. Ya. tahun 2013 13, 13. Ah. 2013 8 125 dua, hmm. pajaknya baru mati, latar ya, latsikal hmm. ya, teman-teman. 8 juta, 200 ratus, dua hmm. bisa nego ya, bisa, uh, bisa, masih bisa ah. ya. Teman-teman buktiin deh, teman-teman cek di marketplace, hmm. harga yang ditawarkan sama di tempat udah hmm. ya. Itu maksud saya, teman-teman hmm. bisa compare -in. insyaallah harga di udah ini bisa merekomendasi buat teman-teman, khususnya yang cari kendaraan, baik itu pedagang maupun perorangan, gitu ya. ya, Pak. Nah, hmm. itu dia, teman-teman. Hmm. Nah, kita ada lagi nih, Honda... Vario. Vario, tahun... 125. 125. 2015. 2015. Ya. Honda Vario 125, hmm. yang 2015, teman-teman, plat ganjil, alamatnya Jakarta Barat, untuk ya. pajaknya... 2021. Pajak 2021, oh. kaleng 25. Kaleng 25. Ya. Ya, dua tahun, 2 tahun, 2 tahun, dua tahun, dua tahun, ini dua kan? tahun, dua tahun, dua tahun, dua tahun, dua hmm, ya, tahun, iya. berapa tahun, dua tahun, dua tahun, dua tahun, dua tahun, dua tahun, dua tahun, dua dua dua Amanlah, body -body, body body masih aman, body masih, aman. Hmm. masih masih paling ganti oli ya, service ya servis ringan, Tuh, masih ada servis hmm. ringan, teman-teman harganya sepuluh mm -hmm. 10... juta 200 ratus, juta dua ratus, empat dua ratus, lagi dua ratus, empat dua ratus, empat dua ratus, empat dua ratus, empat dua ratus, empat dua ratus, empat dua dua ratus, empat dua ratus, empat dua 2018, hmm. 2018 dua Suratnya tetap 2017. Oh, kan kalian dua tiga deh. Kalian dua tiga betul pemakaiannya 2018. Ya, bulan satu kan. Sejatinya ini motor 2017. Ya. Oke, Vario satu dua lima 2017. Plat daerah kabupaten. Kabupaten juga. Plat ganjil, pajaknya Januari. Tidur berapa laman sudah? Pajaknya tidur. Pajanya ini 2023 ini pajaknya udah mati nih dah. Iya pajaknya emang mati. kalengnya mati juga. Pajak dua ribu sembilan berarti tiga hmm. tahunan ya? Iya. ya tiga ya, tahun, empat tahun dong. Soalnya kan dua ribu sembilan ketemu dua ya, ya kan empat tahun ya. Saya cek pajaknya satu juta seratus. Satu juta seratus. Oh. Pajak semuanya. Dari nah, eh. harga berapa dah? Dua ribu belas ini dah? Dua belas dua. Dua belas dua. Ya. Ah, 900, 32, 100, ya. Dua. Tiga belas lima lah. Tiga Ya kan dua masih goyang lah. Oh gitu. Dua <laughs> <laughs> masih Berarti tiga tuh. Waduh, goyang ngin aja teman-teman. Ya. Motornya bagus banget nih. Nah, ini ada yang oranye nih nih. Ya, Vario 25 125. Banyak Vario 20... ya. Iya, hmm, 125 tahun? 2012. 2012. Ya. Plat A, platnya Plat Serang. Serang. Belat teman-teman, untuk pajaknya hmm. di bulan Juni 2020. 2000, 21, oh, 2021. 2021. Ya. Mati ya. Uh -uh. berarti 21, 22, 22, 21, 22, 23. Ya. 3 tahun. Ya, seribu ya, kurang lebih ya, seribu, ya, 100, seribu 200 200 lah, kurang lebih panjangnya. Nah, ini dua berapa duit harganya? Dah enam juta lima ratus, enam juta Iya, dapat vario berapa Tapi udah cbs belum? <tuk> belum eh Oh, cbs belum? belum, udah C B S, udah C benar benar udah Perbedaannya di mana sih dah? Perbedaannya ya kan? ini doang kayak idling stop begitu doang di oh. lampu merah didukin mati gitu kayak oh, doang. gitu doang. Paling pengengereman CBS. Oh, iya hmm. iya iya. Ya. ya itu temen-temen dibuka enam juta dua ratus. Enam juta lima ratus. Enam juta lima ratus. Ya nego lah, aku kurang, kurang bisa. Nah ini vario lagi nih dah. Hmm, B.A. nih uh, Sumatera Barat Sumatera Barat <laughs> Pemuda ini Belak iya. mana aja Bantai Plata terus Belak Aceh Bantai Plata terus Aceh. Waduh, <laughs> loh. Indonesia Bantai Indonesia terus loh. Uh, plat ganjil teman-teman Untuk iya. alamat SNK Di daerah Sumatera Barat Pajaknya uh, Agustus uh. Tahun berapa nih dah? 2012 2012 ya. Sama ya Mario ah, iya. juga ya tapi iya. belum CBS Berapa duit dah? Harganya sama, sama aja Sama aja 6,5 6,5 Cepat buat cabut berkas susah Iya ini mah buat Pemakaian Buat beli-beli kopi doang beli beli kopi tapi masih nego ya deh iya bisa lah eh, iya. tuh teman-teman oh. nah, ini negoin aja buat ini nego aja bisa nih buat omong sebut berkasnya ya. ya kan nah ini ada apa lagi nih dah Bit. Honda Bit tahun dua ribu delapan belas dua ribu delapan belas buat ganjil ya. alamatnya Bogor Kabupaten juga ya Iya, betul nah ini bulan Oktober nih pajak ya pajak dua ribu sembilan belas itu mati oh sembilan belas ribu delapan belas empat tahun mati. juga ya empat tahun panjang ya empat tahun panjang dua hmm. ribu dua ribu delapan belas delapan belas berapa itu sudah sepuluh juta dua ratus nego sepuluh juta dua ratus nego, nego ya. keras eh nah, <laughs> kerasin aja nih negonya sepuluh juta dua ratus men tahun dua ribu delapan eh? ya, belas pentingnya di duit nego jadi duit, bener untungnya gede kegede-gedela udahlah Ayo. yang penting ada lebih insyaallah bener-bener amanah nih pedagang nih. pedagang amanah ini baru saya ketemu ini pedagang amanah nggak buka Nih, modal segini untungnya yang penting jangan rugi lah. Untung iya, dong, Untung iya, iya, banyak. Iya. usah khawatir. Iya. Nah, ini ada bid-bid dua ribu tiga belas, dua ribu tiga belas, terakhir, terakhir. Ah. bener nah platnya dua ribu tiga belas, dua ribu tiga belas, dua ribu tiga belas, dua ribu tiga belas, dua ribu tiga belas, pajak mati tiga belas, dua ribu Berapa bang Roby 2020 mati kayaknya. 2021. Ah iya, 2021. 2021, Berarti ya 2021 ya. hitungannya ah. 3 tahun ya. 3 ya, tahun panjang karena 240 ah. ah. ya kan. Ah. Nah, ini paling pajaknya 2,5an nih. Ya. Murah pajaknya ya. Ya sekitar 200-an. 200-an ya. Ah. Berarti sekitar 7,5000-an ya, ya. Ini keluaran ini. terakhir nih B Carbon ini 2013 sudah enggak ada lagi habis itu. Benar-benar. Berapa duit tah? Murah 5,7. 5,7. Iya lima juta tujuh ratus lima juta tujuh ratus iya hmm. murah meriah murah meriah biasanya ini viral anda viral iya ya. Kok murah amat tidak ya segitu segitu ada untungnya ya. dikit jual aja hahaha <laughs> bisa itu ya ini yang penting Tari bisa buat beli cendol ya, ya. Cendol. jual aja lah iya iya iya itu iya. Nah. enggak nyari kaya untungnya nyari kaya yang penting buat cari cukup aja ini ya. Nyari-nyari lakunya banyak bener, aja. Benar, benar. Nah, ini hmm. ya Karbu. Eh, Karbu juga ya? ya. Tahun 2000? 2008. 2008. Ya, 2008. Oh, segeran ini ya. Ya, segar. Seger. Ini hmm. pajak ganjil teman-teman untuk alamat SMK daerah Raja Kera Selatan, pajaknya hmm. di bulan September 2023 ini paten nih. Iya, pajak hidup. Hidup nih. Ya. Oh, berapa nih ده? Mora 68. 68. Iya, pasaran oh. 7,5. Pasaran 7,5. Iya. Oh, 6.800. Pajak hidup teman-teman tuh ya. bulan 9, alamatnya hmm. juga Jakarta kondisinya hmm. masih bagus, bagus. segar segar 2008 ah. 68 segar kayak Pak Denny heeh kayak udah segar beat lagi nih dah ya betul tahun berapa dah 2017 2017 ah. ya, udah eko udah eko ya flat F daerah kabupaten kabupaten ya Cibinong nih plat ganjil pajaknya di bulan Juli 2023 heeh hmm. Cibinong heeh hmm. Pajak hidup, pajak modar 2019-2019-2019 ya. berarti sekitar 4 tahunan ya? ya. oke, berapa itu dah? murah sembilan ya. setengah, Masih bisa nego dua yang dikit bisa yang dikit. Ya. Ini dua ribu dua ribu delapan belas, dua ribu tujuh belas, dua ribu tujuh belas, dua Tuh, teman -teman ya? Iya, ya. ya, ya. aja langsung ya, tahun aja dua ribu tujuh belas. dimahalin enggak nah, deh, Kita saya unjukin modalnya. <laughs> iya, percaya dah, insya Allah amanah ini setunjukin transfernya. Nah. nah ini apa nih dah? Bit, Bit juga ya? 2014 2014. Ya. 4 kenapa teman-teman untuk hmm. alamat Tesenka di daerah Bekasi ya? Iya betul. Pak, nah, pajaknya di bulan Juni 20024, 2003. Idup hidup mas? Idup, hidup ya. Hmm. 20023 idup Juni. Ya. Perorangan ya dah? Iya betul. Bener-bener. Berapa hmm. nih dah? delapan juta bisa 8 kurang delapan juta delapan hmm. juta, juta masih bisa kurang ya tujuh delapan lah delapan habis oh ya. tuh murah-murah ya teman-teman dua ribu empat belas mio dua ribu sebelas ya nah pak ganjil alamat jakarta pusat hmm. pajaknya di bulan mei hidup mati 2021 dua ribu dua kalau saya oh, ya? eh dua ribu dua puluh satu mati lama ini mah lupa ini dua nih 2011 saya, 2010, 2010 2010. Ya. 2010. Hmm, lupa. Lama okay. oh, ya. Heeh. lama ya. uh, dah. Berapa nih dah? Ini Kasih 37, setengah ya. habis ya. setengah habis. Masih bisa kurang lagi, kurangin Kurangin gocap lagi bisa. Dah. <laughs> ini kalau diterima itu berapa duit habis, Enggak jual apa aja itu, Pak? Ya jual, terima Paling uh. habis 2000, ada Enggak diurusin lah, Pak. kira kira-kira. Dua ribu, dua ribu ada, dua setengah. Nggak habis lah dua ribu. kan murah pajak. Oh. Ini belum lama banget pajaknya. Selesai dua ribu delapan belas. pajaknya. Kadang barang keluar masuk lupa, nah, kadang catatannya benar. ada. Memang kalau di kepala kadang udah lupa. Hmm. Tapi prinsipnya satu setengah nggak habis ya. Ada. Tar itu habis. Ada setengah ada. Tuh, ada. Hmm lu satu setengah pajanya mm -hmm. harganya dijual jarang sih ngitung pajak lagi yang begini dua ribu sepuluh ya dua ribu sepuluh dijual tiga setengah ya oke okay. murah murah nih tiga jutaan ada lo di sini motor lo nah ini motor apa nih dah suzuki Skywave. Skywave. ya Skywave. tahun berapa dah dua ribu delapan dua ribu delapan plat ganjil alamatnya bogor kabupaten kota kabupaten kabupaten, kabupaten. ya platnya dua dua ribu dua enam Ajaknya di bulan Juni. Iya. Idup mati. Mak hidup, Ma, hidup. Skweb hidup. Hidup. Berapa itu lah? Lima lima. Tahun? dua ribu delapan. Dua ribu delapan lima lima. Iya. Bisa kurang? Bisa kurang. Bisa nah. kurang. Lima lima dua ribu delapan Skiweb. Ya. Teman teman ada penawaran kira kira berapa dah biasa ya? Ya di atas lima jual. Di atas lima jual. Iya oh, di atas lima. Ah. Pasaran market plus berapa dah? Tua ya, tujuh setengah lihat aja. Ya benar. Oh, iya tujuh setengah. Coba cek. Oke Oh mau terus? Dua ribu delapan. Coba dicek 2008 oh. orang tujuh setengah buka online ya, Rob ya, tujuh oh. juta Di sini udah jual pajak hidup loh, ya. 5 juta lebih. Cek online aja enggak online teman-teman nah. murah-murah di sini. WF. Nah ini ada uh, apa? Ini tahun ya. berapa dah? 2014. 2014. Ya. 2014 berapa duit dah? 48. 48. Hmm. Wih, 2000. 14 belas, ah. empat Teman-teman ya. pajaknya ganjil, untuk alamat di daerah Depok, okay? ya. Betul, ini pajak hidup mati, pajak 2020 2020 dua puluh dua ribu dua puluh, iya, tiga tahun, iya, bulan ribu dua puluh dua, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Bid karbu, bid karbu. 2011. 2011. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajaknya di bulan 5 Mei 2023. Kaleng 26. Plat ganjil untuk alamat SNK di daerah Bogor Kabupaten juga ya. Berapa duitnya? 6,800. 6,8 2011. Wow, rekomendasi. Tinggal tawar lagi. Tawar dikit bisa. Tawar dikit bisa. Jangan barbar ya. Nah, nggak lebih ini gede soalnya di udah ini. Iya ya. Nah, ini tahun berapa dah? Itu dua 2000... ribu, ntar saya lupa, ini 2013 2013 tiga belas, dua ya. Ya, maaf, ini enggak, ya, masal, masal, masal, jadi ya, dua plat, platang, belakang, januari dua ribu pajak, pajak, mati lama pajak, pajak, kaleng 2018 pajak, pajak, pajak, pajak, pajak, pajak, pajak, pajak, pajak, pajak, Oh, udah nggak hitung pajak dah berapa duit dah murah empat tujuh empat tujuh ya oh empat juta ya hari. buat ke pasar mah lumayan begitu sepat lima abisnya pat lima abis ya, ya jual aja empat lima jual aja empat nah, lima Untung dua ya. ratus ya jadi ambil iya iya iya iya. Nah. Ya, ya. nah ini yang mio apa nih ya mio j mio j lagi tahun ya tahun dua ribu dua belas dua ribu dua belas pajaknya di bulan bulan pajak mati lama mati lama juga paling mati masih orian kota tanggerang juga ya uh, masih orian ya ya bulan mei Ya. Katanya mungkin mati di 2018 oh, ya. Pajak aja enggak hitung pajak oh, lagi tuh. Eh, berapa tuh? Pajak pajak, jual motor doang sama BPKB hmm, ya. sama saya enggak. Berapa Empat 45 murah. 45. Iya oh. buat beli-beli -beli kopi ke warung iya, namanya. Iya iya, iya. jalan kopi. kaki. Betul, betul betul betul. Tuh 45 dijual. <laughs> ya. Murah-murah. Iya. Nah ini dah ambil lagi nih dah. Itu bebek karbu. karbu. Tahun? 2012. 2012. 2012. 2012. Eh, hmm. modelnya bagus ya. Masih ya. sekedar motor ini udah 57 57 tahun ya, 2000? 2012 pajaknya, pajaknya 2021 2021 ya perkiraan saya ya berarti tiga tahun teman-teman hmm. untuk alamat SNK hmm. di daerah Bogor FK Bupaten, Bupaten ya? hmm. nah ini nah. dah nih ada motor vario vario tahun 2008 2008 nah. Daerah Bogor Kabupatennya. Eh, mm Heeh. -hmm. Pajaknya di bulan November 2022 pajaknya. yang. Pajak hidup. Satu kali. Satu kali. Ya. Oh. Nomornya 48. 48. Iya. Oh. Masih bisa nego ini. Kayaknya tipis banget ya nego. Tipis banget ya. ya. Nego nego bensin belinya. Nego. Nego nasi Padang. Nego nasi Padang. Waduh murah-murah loh, dulu yang tiga jutaan, yang 4 jutaan, Aduh dah ini dah. Yang mana? Bit, bit item nih. Bit 2015. 2015. Starter halus. Starter halus. Oh, iya. pajak hidup Pajak satu kali guys. Satu kali 2015. Oh. Ya. Berarti bulan 2021. Iya, kayaknya saya nah, kalau nggak lupa soalnya oh, kadang keluar masuk saya jadi lupa pajak iya, iya. pokok pajaknya mati satu 2015 kali. 2015 berapa ah. ini dah? Harganya, heeh, tujuh juta delapan ratus tujuh koma delapan ya, Oh dua ribu lima belas, f, plat f, Sukabumi. Yeah. oh iya iya iya, iya iya, iya, oke, oke, dah ah heeh, dua ribu juga 2013 ribu hmm. untuk alamat dasar di daerah Bekasi, ah, Bekasi, Bekasi. Hmm. pajaknya di bulan Agustus 2023 ribu dua tiga, dua pajaknya tuh. pajak dua iya, oh ini berapa dah? Enam setengah. Enam tujuh lima ratus. Ya. Tahun dua ribu tiga belas. Tiga belas. Injeksi. Injeksi. Oh iya. iya. Ya, Sanaigo ya. ada ya? Hmm? Sanaigo ya? Sari Kecil. Nasi oh. padang. <laughs> <laughs> Oke. Okay, naik gula di sini lah. Disinilah. Udah juga bukannya nggak gede-gede amat nah, lah. Utama juga nggak gede-gede. <laughs> ya. Nah ini bit biru nih. Ah uh, bit biru. Ini karbu ya? Karbu juga. Tahun? Dua ribu sebelas. Dua ribu sebelas. Ya. Berapa duit dah? lima tujuh lima tujuh ya nah, pajak molor berapa lama pajak molor kaleng molor oh, berapa lama, lama nih dah lama pak udah lama enggak nggak jual pajak lagi ini dua ribu berapa nih dua ribu sebelas dua ribu sebelas berarti nah. taruhlah dua ribu dua belas ya matinya ya Oh ya bisa jadi kali lahir. Ya. <laughs> Harga 5? Enggak enggak jual pajak ini. Oh, jual pajak. 57. Lima, 57 ya. Bisa goyang. Bisa goyang ya. ya. Eh 55 dikasih dah. eh dikasih aja. Dikasih. <laughs> Itu, teman -teman, di karbu. kasih aja. Itu teman-teman di Kasih terus Mas. 2011. Ma? Asal nawar adun-dun jual baik I, Iya iya iya. Nah, nah iya. ini dah. Uh, 2014. 2014. ya Obit oh, ya. Bit. Bit 2014 pajak gelap ya. ganjil untuk alamat SNKD ya. Pajak 2020 itu. 2020. Pajak oh, ya. Yes. Oh, Ale 24 ya. Oh, berarti sekitar tiga tahunan ya? Iya, sekitar. Berapa 7.2. 7,2. ya oh. jual aja 7.2 deh. 7.2. <laughs> 7.2 di sana gue ya. Eh, hmm, kayaknya nego gue habis itu. Man. Udah habis ini. Uh -huh. 7.2. Oke. Okay. Hmm. Nah, ini ada Honda Beat lagi nih. Beat SP bit sp dua ribu lima belas satu kali pajak sekali dua ribu dua satu ya dua ribu dua satu alamat utara ya Iya betul bulan pajaknya ya. di bulan juli hmm. Berapa duit tak delapan lima delapan ya betul oh nego oh. Kan? nego aja lah negoan nego. pokoknya <laughs> mau udah nego dah harganya masih ya. nah ini dah dua ribu lima hip-hop ya dangdut ayah ini, ya. iya. ini. pajak-pajak 2021-2021 ya tiga tahunan dua tahun dua nah, tahun. tahun dua tahun hmm. aja kayak bulan Juli Juni. Juni warna merah hmm. buatnya Bogor Kabupaten ya Bogor Kabupaten berapa duit dah 79 aja 79 ya Oh sama mahal ya, ya, ya iya jadi duit siap, deh siap-siap Mutar aja nah ini dah 2014 karena surat 2013 itu 2000 2014 enggak naik surat. Oh, Jadi kan pemakaian 2014. 2014. Sejatinya 2013. Ah, 2013. Oke, okay. ya. juga. Plat F juga. 2006. Heeh. Mm. Berapadata? Itu 72. 72. Ya. Ini pajak mati bulan? Pajak mati 2021, 2021. 21. 21. Ya. 23 tahun ya? 2 tahun ya? dua tahun. Ya. Mm. Dua tahun. Januari, teman-teman. Mm. Tadi jual 7, 72. 72. Iya. Oh. Ini dah. Ini bit bit 2016 2016 bit biasa ya ya Masih bagus sih Oh udah dibayar ini oh, Udah dibayar? bayar kalau showroom ya udah oh, nah kemarin itu pada diangkutin tuh ya sama mana? showroomnya tinggal yang belum diangkut aja ini 2016 Ini 2016 Iya 2021 pajaknya barangkaling Belum benar barang -barang 600an ya Iya 600 ya, sekitar itu pajak adu 2021 barangkaling iya 67, barang kaleng, ya. 67 hmm. 2016 Iya betul Bu oh, teman-teman ya. Hmm. Nah, ini, ini adalah ada lagi nih dah. Genio. Honda Genio. Ya. Genio. Hmm. Ini 2020. 2020. Pajak ya. 2021. Pajak 2021. Hmm. Alamat Bekasi ya? Iya betul. Bulan 3 Bulan Maret. Iya. Warna silver berapa duit nih? 11.2 kasih murah aja ya. Oh, 11 juta 19. 200 dapat motor 2020. 2020. Iya. Wede, wede, wede, wede, wede, wede, wede, wede, wede, wede, wede, wede, wede, wede, wede, wede, jual aja pak, wede, apa-apa. Murah wede, ah. ya, teman-teman, ya, pokoknya langsung aja deh ya. nah, ya. 2016. 2016. Ya. Wow, 2016 tuh, teman, -teman. Hmm di bulan nih? F suka F, F keempat, N, O, di bulan November, ini hidup, hidup, hidup. B, O, B, O, B, O, B, O, B, O, B, O, apa, -apa. Ya. O, oh, B, bisa B, O, B, O, B, teman, -teman. Ya. Wow, teman, -teman deh, harga, -harga teman- ya, temen 2019. langsung aja ini berapa mahal gitu aja nah ini dah hmm, vario vario dua ribu dua plat F ya ya plat ganjil untuk pajaknya di bulan november mm -mm. berapa dah harga tiga belas delapan aja delapan berarti ya. hidup, tapi mati, -mati. Oh, mati, mati berapa kali mati dua ribu sembilan belas berarti empat tahun ya, ya. Pajaknya saya cek satu dua semua. Satu dua. Ya Tiga belas teman-teman. Ya. 2018 ya? Iya. Yeah. New. New. Tiga belas Masih bisa ya. nego ya dah? Bisa. bisa nih. Yang bikin bisa lagi lah. Nah udah. Hmm. Ah. Nomor telepon udah lagi tolong disebutkan. 08574179566. Okay. 9566. Ya. Nah ada di kolom komentar banyak dah yang komen. Hmm. Oh kalau WA nggak pernah dibalas Nah, Kalaupun kadang jarang diangkat. Iya, kadang kebanyakan WA sehari itu bisa masuk di atas seratus orang lebih. <laughs> saya ribet balasnya, kadang iya, itu iya, ada admin iya. WA di situ. Oh ada admin. Jadi WA, kalau nggak iya, iya. handle saya lari ke admin. Lari ke admin. Nah, nah. Iya. Tapi pasti saya malas, cuman enggak sempat. Cuman detik itu slow respon aja. Slow respon aja. Slow respon. Tapi saya udah bikin itu kalau Penting langsung telepon langsung aja, telepon marketing. Ya. Kalau ya, untuk eh. WA emang slow respon, karena kebanyakan WA masuk. Banyak hari iya. itu di atas seratus orang. <laughs> banyak yang komplain iya, sama saya, itu. udah kayak slow respon, hmm. telepon nggak diangkat, WA nggak dibales. <laughs> nah, ini tuh teman-teman ya, <laughs> udah saya klarifikasi nah. karena saking banyaknya masuknya saja. Banyak yang ini ya, ya, hmm. nggak ke handle Nah, teman-teman udah tiga admin kemarin itu. Teman-teman oh, langsung aja telepon, berkali-kali kali hmm udah ke mana-mana sama sini udah gitu aja gitu ya, Dek. Iya, iya. Heeh. Uh, uh, ini aja udah banyak komentar apa diterima malah lagi tuh teman-teman. Oh, uh, ya banyak banget lo masuk deret tuh ya, bener -bener tuh. Iya. Itu baru dibalas tadi tuh tuh. Oh, oh, iya, wih. Oh, semalam. banyak oh, banget. Ah. Nah, udah ada yang mau disampaikan kira-kira nah. -kira Silakan mau disampaikan. Sampaiin apa ya? Ya bagi teman-teman yang membutuhkan motor bekas ya buat pakai apa buat jual lagi Insya Allah kita kasih harga terbaik lah. Dibantu kita, ya Dibantu. teman-teman ya. ah. akan dipandu hmm. juga cara belajar jualan motor. Iya Insya Allah. Motor. Hmm. Ya kalau ada yang kurang-kurang paham -kurang hmm. tanya langsung ke udah Tentunya bisa bypass langsung ya. Oh ya. baik, ayo bayon bay bay nanya-nanya doang capek ya deh ya. Iya, iya. Ya, ya. mohon maaf juga ya teman-teman. Ya. Mohon maaf. Kalau WA juga. emang kadang slow respon, hmm. mohon maaf. Ada lagi enggak? Ya, paling itu aja. Kalau untuk konsumen yang datang apa pedagang yang datang harga yang kalau kita kasih sama aja. Hmm. Tapi teman-teman kalau -teman, memakai mode dagang, belajar dagang bisa. Hmm. Ya. Tapi teman-teman nah. udah jarang keluar rumah ya, jarang keluar sorong ya, paling anak buah yang keluar ya. Iya. Nempel saya Standby. ada terus. Kalau panjang ada di rumah. panjang ada di rumah. Jam berapa aja bisa? Betul. Paling uh. yang keluar itu nyari ini anak Iya, ya? ada yang ngambil, uh, ada ya. yang ngantar. Ada ya, timnya juga. Ada timnya uh, uh. Tim Densus. Timnya <laughs> <laughs> tim Kalong sama <laughs> tim Curut. A, iya, benar-benar. Ya. Oke, okay, teman-teman, berikut tadi yang telah kami review. Uh, mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi kata-kata maupun dari dari segi yeah, tampilan ya Iya. Saya. Yeah. saya dari dari auto udah yeah. dari dari showroom udah dari gudang yeah. motor yeah. undur diri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sukses